Halo sahabat semua, jumpa lagi di info seputar kesehatan, kali ini kami akan mengulas enam manfaat buah strawberry. Di balik penampilannya yang imut, manfaat strawberry untuk balita ternyata luar biasa besar. Sebab buah yang populer di kalangan balita ini memang mengandung banyak gizi dan nutrisi yang baik untuk tubuh. Eits, tapi strawberry baru boleh diberikan setelah anak berusia di atas satu tahun untuk menghindari risiko alergi. Bila tidak terlihat tanda alergi, berarti si kecil bisa merasakan berbagai manfaat strawberry untuk balita berikut. 1. Meningkatkan Kekebalan Tubuh Apa moms tahu kalau strawberry memiliki kadar vitamin C yang lebih tinggi dibanding jeruk? Ditambah dengan kandungan antioksidan dan fitokimia di dalamnya, rutin makan buah strawberry dapat meningkatkan kekebalan tubuh balita. Pasti moms juga yang senang kalau buah hati jadi jarang terkena demam, penyakit mata, skorbut, dan sebagainya. 2. Menguatkan Tulang dan Gigi Strawberry juga mengandung kalsium, fosfor, dan fluoride dalam jumlah signifikan. Kalsium adalah mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang serta perkembangan dan fungsi otot, jantung, dan saraf. Sedangkan fosfor baik untuk perkembangan tulang, fungsi pencernaan, penguraian protein, perbaikan sel, serta berbagai reaksi kimia lain yang terjadi dalam tubuh. Luar biasa sekali manfaat strawberry untuk balita. 3. Melindungi hati. Sebagai salah satu organ terpenting dalam tubuh, fungsi dan kesehatan hati anak perlu dijaga sejak dini, memasukkan strawberry ke dalam pola makan keseharian balita dapat memberikan tubuhnya cukup antioksidan untuk melindungi hati dari kerusakan akibat konsumsi makanan olahan, obat, dan stres oksidatif lain. 4. Mendukung perkembangan otak. Tidak banyak yang tahu, tapi strawberry juga mengandung asam folat yang baik untuk perkembangan dan kesehatan balita. Selain penting untuk perkembangan otak balita, mengonsumsi strawberry secara rutin juga akan memperlancar produksi darah. 5. Menjaga kesehatan jantung Untuk melindungi kesehatan jantung balita hingga dewasa nanti, moms bisa mulai menambahkan strawberry ke dalam pola makan kesehariannya. Flavonoid yang terkandung dalam strawberry akan berfungsi sebagai anti-radang alami yang melindungi jantung anak dari penyakit akibat kolesterol jahat. Sedangkan kandungan polifenol dalam strawberry juga dapat mencegah penumpukan sel darah merah dan menyeimbangkan tekanan darah, sehingga mengurangi risiko balita terkena penyakit kardiovaskular. 6. Camilan Rendah Gula Ingin membiasakan si kecil makan camilan yang rendah gula dan kalori. Dari sekarang mulai sediakan saja strawberry. Selain bisa dimakan mentah, strawberry juga bisa dimasukkan ke dalam salad, dibuat menjadi sorbet, dijadikan topping pancake, dicampurkan ke dalam smoothies, dan dijadikan berbagai hidangan lain. Yang pasti, batasi tambahan gula agar manfaat strawberry untuk balita tetap maksimal. Jangan lupa, selalu cuci bersih strawberry sebelum dikonsumsi untuk menghilangkan pestisida yang mungkin menempel. Jadi, kreasi makanan apa yang akan moms buat dengan strawberry? Demikian ulasan dari kami semoga bermanfaat, terima kasih.